Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, Hexne. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mencoba minuman, yaitu namanya Misui. Jadi, pada suatu saat aku melihat video dari channel YouTube CUM Kevin, dan dia membeli sebanyak 100 misui. Kalau tidak salah, jadi karena aku belum monetisasi channel YouTube ini, jadi aku ingin membeli sebanyak kira-kira dua dua dan kita saksikan bersama-sama let's go oke okay, ini dia tempatnya seperti ini Oke okay. um, Pilih yang mana ya um, Oke okay guys Kita pilih yang mana nih Ada berbagai pilihan Ada red bean New York City 19000 dan lain-lainnya Banyak ini um, Yang mana guys eh um, Um, yang mana ya? Oke. Okay. Ada um, berapa ini? Ada berapa menu? Ada 31 menu ya. Di sini ada 3 3 kali 4 12. 3 kali 4 12 24 ditambah 7 31 ada 31 menu. Jadi di mixo ini ada 31 menu. Oke. Okay. Kita pilih yang mana nih? Em um, Boba Sunday. Hmm. yang mana ya antara boba sandi atau um, atau permilk tea antara ini ya yang enak mana ya kira-kira <tik> oke okay, aku pilih yang um, boba milk tea. Uh, Boba Sandi aja ya Boba Sandi mungkin dua kali ya Oke okay. <SILENCIO> Mbak, Mbak, <Beri> Ini <SILENCIO> Beri Ini Boba Sandi dua <SILENCIO> Ya Dah itu aja tiga puluh ya iya tadi uangnya empat puluh ya oh, oh ya oh ternyata kembalinya 8.000 delapan ribu ya terima kasih ya pak iya ya, ya. Eh, mungkin mau minum di sini tapi nggak ada tripod guys ini gimana nih Gak ada tripod Oke okay ya oke okay, nggak ada tripod lagi gimana lagi Gak ada tripod lagi nggak bawa tripod Aduh ya udah kita minum dulu ya sini ya ya Om um, tadi ada manusia server ya tadi barusan aku kasih ya kasihan Ada manusia server Oke okay. aku kasih 2000 tadi manusia server Oke kita minum di sini ya Oke Oke jadi kita akan minum di sini ya Oke Kita ambil salah satunya Boba Sunday Oke kita minum ya Uh. What? oke okay, oke okay. oke okay, kita makan oke okay, guys kita makan ya oke okay, kita makan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai amin oke okay, kita makan ya rasanya hmm. rasanya enak sih Tadi nah, ada pengamen, guys. Kasih lagi 1000. Aduh. Oke, okay ya. Memberikan kepada orang yang membutuhkan, guys. Aduh. Oke, okay, oke, okay, ya. Oke, okay. uh, sepertinya video, videonya nanti kepanjangan. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah, salam teknologi. Bye.